أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال: "رب السجن أحب إلي من". ilaih wa illa tasrif anni kaydah hunna asbu ilaih Kuminal jangilin, fastaja bela فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم بَعْدِ مَا ما الْآيَاتِ لَا لا يسجن ودخل معه السجن فتيان قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَنَا الْأَخْرَوْنَ إِنِّي أَرَىٰنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا أحملوا فوق رأسي خبزان تأكل الطير منه نبئنا بتأويل المحسن، قال: "لا يأتيكما طعام ترزقانه Batkum abita'uilin, illa nabatukum قَبِلَ أَن يَأْتِيَكُم مِّنَ الْغَيْبِ وَلَا رَبِّي اللهم يا الله يا رب يا ربي علمني وعلى ما جاء تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرهم كافرون وَاتَّبَعْتُ مِنْ لَتَأَبَّئِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ kan لنا الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Alhamdulillah beberapa keratan ayat Allah daripada surah Yusuf mulai daripada ayat 33 hingga kepada ayat 38 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur yang disertai oleh Allah As-Sami'ul Basir Al Alimul Hakim Ar-Raufur al Rahim Al-Hayyul Qayyum Alladzi La Ilaha Ilaihin Nushur Dialah Allah Tua kepada hidup kita senantiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayah taufik rahmat Barakah iman, ilmu, amal, salah Darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat Serta sekatan dan sembuhan Segala penyakit zahir batin Dari sekalian kita Amin Ya Rabbal Alamin Allah Ta'ala cerita tentang seorang hamba dia Yang dia pilih di celah-celah beberapa hamba dia Yang da'ih dan kufur celah-celah hamba yang kufur banyak patuh tu hadut tu Allah pun wa'ih-wa'ih ba ba banyak Allah ta'ala puh ma'ih surat Allah secara cukup dapat kita rasa insaf tentang liku-liku hidup dia yang cukup meranung sekali sebagai seorang rasul Orang yang termulia zaman tu tak ada dah nak lebih mulia pada Rasulullah Allah Yusuf alaihi salam lepas pada Rasulullah Yaqub alaihi salam Allahu akbar tetapi ujia-ujia satu lingkaran ujia kepada satu lingkaran cahaya siapa kepada dia tu menjadi seorang yang mulia tapi naulaisa bay di Malaysia, gua jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh Họ manis sekali adalah pahit. Dulu dua pilihan, sama ada nak kena jual atau nak minta klik dari bapak. Baik kena jual. Kerana klik dari bapak tu lebih mur asyaddu murran daripada kena jual. Boleh jadi celah-celah ni ada oksian. Ya. Lain pada gapo dia, adik badik dia nampak tak sia, ya, dah habis dah. Rahmat yang diharap daripada adik-beradik -adik dia. Lalu tu dia ajar diri dia dijual. Seorang bakar rosal dijual sebagai seorang hamba. Na ilaha illallah. Dan satu pilihan dua pula. Daripada dok kalut dengan reti ni. Yang dok gila ke dia. Dengan masuk guk. Ahlahumma murrun. Orang yang harap yang manis sekali dia berdua-dua dua itu adalah pahit pahit, masuk maksudnya pahit tapi lebih dia nak pahit, masuk pahit daripada pahitnya dok dengan fitnah an-nisa fitnah an-nisa azim inna kaidahun azim besar, Yusuf tak nak nak lalu kita, -kita dengar Nabi Yusuf kata-kata dia berdoa kepada Allah Ta'ala waktu mana, dia terpaksa tak ada yang dia pilih, nak klik duk mazalaikah semula, nampak zalaikah dia tu sangat-sangat pun hati dah dengan dia, malu dah nak duk, nah, aa, masyarakat tahu belakang dah dalam Mesir, katanya dia ni duk gila, kepada Yusuf A.S. lalu tu lah, seolah tak ada jalan, jalan Yusuf A.S. Kalau tu ya minta benda Allah Taala. Kalah itu haku. Ya berdoa. Rabbih itu haku. Asijnu As Ahabu ilaiy mma yadzoonani ilaih. Zalikah kata kalau tak saya memenuhi hatiku nafsuku segera. So Jadi Subhanallah. Lubahe. Luh mahfutul tulis tu. Masya Allah. penjara lebih aku kasih atau lebih dikasihi kepada aku daripada apa yang mereka itu dok seru ataupun dok pisah aku nak jatuh lalu batu jadi zina dan ya sebagainya baik dok legok pada kena dok zina ataupun bermaksiat Ya Allah. Ninlah banyak jamming learning orang yang masuk guk daripada puak-puak saudara-saudara umat Islam di Mesir di mana di di Syria, di Iraq masuk guk dengan sebab apa? Sebab kena duk buat maksiat, kena duk tunduk peraturuk zaman tu kan Lalu tulah yang kata asjunu ahabbu ilaylah supaya sedah wah ya orang Allah orang dak dalam penjara dengan sahabat supa-supa ngadoa ni nak mana Doa ni ni doa usah ni sebagai contoh kepada semua manusia yang menerima ujian daripada ahli dunia Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih Allah baik baik-baik kena tak nyata eh, umat manusia di setiap zaman orang Islam lah tu lah duduk luar got paksa kena duap benar maksiat baik dok lah got tapi got Yusuf tidak ada ujian banyak supaya got learning Yusuf tidak di, di disiksakan bahkan dimuliakan diberi peluang untuk dakwah Yusuf boleh legu, le dakwah le lagu dan penjara. Nah, aa, penjara hari ni tak boleh nak berdakwah. Tak boleh berdakwah. Tapi alhamdulillah Masa allah yang hamba bawa dulu dia kira mengajar orang le Nah, seminggu sekali Yang gi ngajar ke lagu. Ini di antara kegiatan orang generasi tu orang atat. Tinggi cara dia rasa tanggungjawab. Allah yarham bapa kita. Anak main guru mengajar laguk. Sahabat dia yakin kata orang masuk ni orang tak ada bodoh saja Ya kena dia mengajar, dia tak ada bodoh. Belalah. Dia ni rugi masa sikit geduk laguk. Maka ni dapat dia orang tu baik guk dengan sahabat dia duk mengajar di, dia tu, jadi orang kecuruh banyak. Bak orang orang tak jujur ni ya orang bukan bodoh. Dia balik orang Cilik pergi guna dia siapa dia <tuh> salah guna guna cerdik dia maka naamun billahi minasyaitanir rajim penjara ni banyak-banyak tempat orang yang kena zalim Yusuf diantara mazlum nah orang yang masuk penjara kena mazlum mula-mula sekali Yusuf alaihi salam hak orang Islam maksud saya nya boleh dia orang kena zalim bukan islam tu belum dah tu tu banyak dah nah zaman dah tu tu banyak dah nah tapi Yusuf ni jelas malak seorang Nabi dipenjarakan, nah tu, tu, wa illa tasrif anni kaidahun asbu wa illa tasrif anni kerana jika tidak kamu tu, menjauhkan daripada aku tipu daya mereka asbu kaedahunna boleh jadi aku ni akan cenderung untuk memenuhi keinginan hawa nafsu mereka kadu dulu zaman Yusuf hawa nafsu retina zamanlah ni hawa nafsu pamretah zoleng kena duduk tunduk gitu tunduk ganing Nah, aku kena duk etirah benda kufurnya begitu begini. Maka wa akum minal jahilin. Dengan sebab aku duk etirah, duk kena buat bagi hak buat dia tekan untuk dia, so aku buat daripada benda-benda maksiat tu, maka aku dengan sahabat tu jadi orang jahil. Orang bukan Islam ni semua yang panggil jahil belaka. Yang ni gaira muslimin lah, bukan Islam lah. Kull afriwallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun jahilun itu orang bukan Islam. Orang tak kenal tuan. Tak kenal Allah. Allah sebagai tuan pada manusia. Allah sebagai pencipta, penjadi, pemberi rezeki, penghidup dan pemati manusia tapi dia tak kenal, itulah orang paling jahil sekali. Nah, orang paling jahil sekali orang tak kena Allah Ya Ya Allah Inilah doa Nabi Yusuf AS kali kita tengok setiap kamhok doa Nabi ni Ada berlaku kepada orang umat Islam Duk di Mesir, di uh, Iraq, di mana-mana kawasan Yang kena masuk gok dengan sahabat Kena zalim Dia masuk gok tu dengan lebih molek Daripada yang duduk luar kena luar dia paksa kena duduk buat maksiat maksiat dari segi bag pemberantahan bag kehakiman lebih teruk daripada maksiat bag sosial bag kemasyarakatan lagi ya ha, sebab itu maka kita tengok saudara-saudara kita tu dipenjarakan oleh beberapa tekanan-tekanan maksiat maka ayat yang ketiga-tiga ...adalah ayat yang tiap-tiap orang yang nak kerja Islam kena ambil kira sebuah ayat ni. Nah ilah ilang sahabah, salah-salahnya kata seperti mana kata Ibn Taymiyyah. As-sijnu tu merupakan rahati, tempat aku berehat. Ibn Taymiyyah duk leguk Siapa mati. Allah yarham. Sampai mati dia leguk. Sampai apa? ada luar kena kata barang-barang yang ditekat oleh pihak pemerintah yang turut ulama-ulama yang zamir Tuhan tak betul bagi dia tu maka dia tak saya turut maka saya turut no berapa banyak ulama masuk go? berapa banyak ulama-ulama dipenjara beberapa banyak as-salafu-salah dipenjara dan bagi hari ini al-khalafu-salah dipenjara <coughs> sampai hari ni banyak lagi orang duduk somak dalam penjara harga sampah kepada saat lala ni doa ni sangat-sangat saya ingat kepada kenyataan umat manusia zamanan fastajabalahu rabbuhu fa anhu kaidahum maka Allah Taala memperkenankan doanya alhamdulillah doa dia mustajab istijabah ni mana doa mustajab ni Fasarafa anhu Lalu Dijauhkan daripadanya Kaedah hunna akan tipu daya mereka itu Faktinah ni Hunnah Faktinah Lalu ni Oh, pok jatah Nah, pok jatah, pemertah-pemertah zalim Allah Sama ada di mana-mana Negeri, supa tu di mana-mana Nah, pok-pok yang berseng dan menegakkan agama Allah ni Banyak benar Di masuk leguk Dan penjara Dengan sahabat nah, bak, Ia panggil hakimiyah La nah, ilaha illallah Innahu huwas samiul alim Sungguhnya Allah tu sangat-sangat mendengar lagi pula sangat mengetahui Ya Allah Dengan sahabat tu hai, terima tu lah Balik manusia ni Ia kena turut tu hal ni ayat 35 orang, ni syawak lah summa badalahum min ba'dima ra'awul ayat layasjunun nahu hatahin kemudian timbullah fikirnya bagi suami perempuan itu dan puak-puak pemerintah-pemerintah hendak mem mem mempenjarakan Yusuf apa nah, ada ada yang lain tak ada, ada. Jalannya kena nama Yusuf. Nah, sesudah mereka nampak tanda-tanda kebesaran kebenaran Yusuf, maka marah Ayat, layas Junun Nahu. Mereka mestik nembuh akan Yusuf dalam penjara hatahin hingga ke suatu masa. Bukan nak bosok bosok muda. Nah, tapi bosta supaya selamat daripada penyakit zleko atau gila ke dia dan tuduhan masyarakat yang bertalu-talu kepada rumah menteri, nah kafir atau kafir, nah la ilaha illallah, kesia kepada keruwo nya sama ada suaminya maupun, nah isterinya karena apa dia terpengaruh, dengan Uh, kecantikan nah, keelokan Yusuf AS La ilaha illallah Ya Allah Ya Allah ada satu hadis daripada Ibn Ahmad yang kata maksudnya diberikan Yusuf dan ibunya separuh kecantikan dari semua kecantikan ahli dunia Ahli dunia ni catat dah. Semua capa-capa tu. Setengah duk Yusuf. Asya Allah. La ilaha illallah. Ibn Ahmad. ada Ibn Ahmad. ada Ibn Jarir Al-Hakim. Nota kaki 30 tu kan? Muka 37. Itu saya bos itu tu. Kerana itu merupakan syarah ayat. Dengan hadis. Dengan nah Dengan hadis. Lalu tu masuklah dalam penjara Yusuf pun dia doa tu dah selamat bagi dia, rehat bagi Yusuf alaihissalam. Apabila doklah penjara tak ada siapa mai nak ganggu dah, dalam rumah, doklah kota tak selamat. Doklah penjara lebih selamat daripada doklah kota. Kota menteri, menteri ni bukan rumah tamada, kerahat, kerahat.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 berkatalah oleh salah seorang khadra raja tu sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur anggur ni makna kata buah unaklah perah buah unak dimakan raja lah qala al-akharu berkata seorang pemuda lagi kata inni arani sesungguhnya aku mimpi aku ni duk Uh, junjung roti atas palaku ala rasu fawqa ra'si khubza takulut tayr minhu tapi nah uh, sebahagiannya Dimakai oleh burung la nah, ilaha illallah mimpi nah uh, diriku keluar dari bilik masuk diraja dia kadang menjunjung beberapa raga roti maka sebahagiannya atau sebagai atah nun disanjung dan dimakai oleh burung. Tu makna katanya mipi. Adapun hok tadi mipi duk peroh hok anggo wak. Ambuhlah eh raja minum air anggo atau air. Nah, eh uh, nam angun, nam angun. Nah, anggo ni daripada bahasa Melayu. Angun tu bahasa Siat. Dia semua main bahasa skrip Melaka sejeŋam layu ni mai daripada ibu bahasa lua ni daripada sanskrit eh bab derkaka angun anggor akhirnya dia minta yusuf tu Dia kata nabbi nabita'wili nah terangkanlah kepada kami akan takbirnya takbir mimpi kami sesungguhnya kami memandang mimpi dari orang-orang suka berbuat baik untuk umum inna naraka minal Ya. Daletullah. Nah, oleh kerana masa sudah sampai sepenuhnya. Kita tengok Yusuf yang nak takbir mimpi dan menilah hendak. Nah. Patut tube belah mana cerita dia hasilnya eh. Insya-Allah petang pagi. Zalikum apa dia? Eh uh, qala la ya'tikum Yusuf nak jawab mai nah, insya-Allah esok. Mudah-mudahan kita bersama dengan Yusuf dalam takbir mimpi. Dua orang pemuda pada besok pagi insyaAllah ta'ala. Yang bersamanya adalah, adalah, adalah penjara. Sebagai mada'uin Yusuf insyaAllah insya ta'ala. <tik> Wallahun muafiq wal hadi ila sawi sabil Aku luqaw li Wa astaghfirullah alih walakum. Wallahu ta'ala a'anubis sawab. Wa sallallahu ala nabiyyina wa wa ala alihi wa sallam. Wa alamin.